Selamat datang yang belum like-like kawan sudar, teleng tadi kemana lagi? lari-lari kayak anak ayam ya. Ade hanya tumbal, oke sabar guys, bentar lagi kan turun kapi ya, ada. Ngece masuk. Oke, yang belum like-like lagi, kawan. Iya, Mirsa Kausar betul. sambo diperiksa di Bakobrimob. Memang, bukan ditangkap, bukan. Cuman ditahan di Bakobrimob untuk pemeriksaan. Jadi, bukan ditangkap. Nah, itu-itu harus di diklarifikasi, kawannya. Jadi, sementara ditahan di sana untuk pemeriksaan. Arti artinya, belum tentu tersangka belum. Main ya, nih, nih, saya pendengarkan kawan. Kedengaran ya, kedengaran ya. Siti, Siti ya, hmm. tapi selain tim, ada juga inspektorat khusus. Heem, kategori kemarin malam bahwa inspektor khusus, ya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, empat sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu, adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalnya di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Awas nah, Riksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya terhadap perbuatan Sturgeon nah. S. Yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir C. Dan di rumah dinas Kadipropa Empori. Dari hasil pemeriksaan Pasus atau kasus terkhusus, yang terkait menyiapkan masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti ah. dari Yesus menetapkan bahwa Kepala Pol Efes jadi ya, melakukan pelanggaran ya terkait menyiapkan masalah profesional di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus yaitu di Korbumopori. Ini masih berproses segerangkan. Ya sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk segerangkan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan kalau versus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim SUS kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik, ini masih juga berproses. Nah, apabila nanti sudah ada istilahnya, uh, update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun INSUS, nanti akan disampaikan lebaran. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait pas ini akan dibuka secara terang beneran. ya dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi ya baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat sidang. Jadi itu yang saya sampaikan rekankan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan ya? ya, dulu. Kalau tersangka itu, siapa yang tersangka? Ketis. Ya, Bu. Yang tersangka kan dari ILSUS. Ini kan ILSUS. Makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak. Ya, betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspector Pusus itu memeriksa pelanggaran kode etik-kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemana sebutkan, Pak Tafur. Ya. Ya, kamu akan menikmati bahwa teman-teman, ya, Pak. Oh? Ya. Ya. <tuh> kemudian secara kontabel dan proses lah, bisa jangan pintar polisi, dan kita lebih fokus ke tim susnya, ya karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya ambil di tanggung jawaban keadilan ya, jadi ya, salah saya rekan kan ya paham Pak, ya. untuk di kesan selanjutnya kan kita sampaikan kembali ya, belum tahu, Ini sambil kesan apa? ini belajar ada hubungan tadi sudah di oleh Pak Dirwidom ya Pak Dirwidom hanya dari Pak Dirwidom menginformasikan yang melaksanakan penambalan pengamanan isi tapi tadi kan sebut Huh? dalam pelaksanaan olah TKP seperti hmm. Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya ini nantikan kan saya tidak mau uh, menyampaikan selalu terburu-buru ya, ya. saya menunggu betul-betul ya. kerja -betul, tim sus selesai semuanya kalau selesai semuanya baru bisa dijelaskan secara komprehensif hmm. ingat memukulkan secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan yeah. konsekuensi yuridis juga konsekuensi keilmuan mm. oke, rekan-rekan, nah, kan, oke nah, itu nah, dulu kan, ini nah, nah, saya sampaikan nah, nanti saya jelaskan harus dilengkap jadi baru, baru hari ini aja dulu ya baru hari ini, seperti itu yang saya sampaikan oke, ya, nah, dulu jadi itu tadi kawan ja, ya jadi ini semakin terang semakin jelas jadi ini yang bekerja di irsus oh. ya irsus itu untuk mempermudah ya karena adanya pelanggaran kode etik atau masalah koprofesional dalam bertugas Jadi sekali lagi ya tidak ditangkap itu yang pertama Irjen sambo tidak ditangkap dan mungkin juga uh, dipindahkan koma Brimob untuk pemeriksaan oleh irsus Nah sekarang kita diharap untuk menunggu hasil dari tim sus Karena intinya di, di tim sus yang dibuat oleh Pak Kapolri ini. Pertama satu jam. Kita anu aja. Iklannya udah sampai empat kali. Pencet-pencet udah kayak di TV-TV ini. Udah kayak di TV-TV kayaknya. Jadi, bukan bukan ditangkap ya. Bukan ditangkap. Jadi, sekali lagi, Irjen Sambo tidak ditangkap. Cuk, mampu pemeriksaannya di Makobrimob. Nah, itu karena Irsus. Nah, dari Mabes Polri, kita tunggu hasilnya dari sus Karena menyangkut masalah pidananya. Kalau Irsus, masalah kode etik. Hmm. kita tunggu saja kawan. Ya mungkin uh, di, ya istilah ditahan apalah ya. Dan belum tahu berapa hari ke depannya kita ikuti aja perkembangannya kawan ya. Kita ikuti aja perkembangannya eh yang belum like-like, yang belum subscribe subscribe kawan. Bagikan videonya. Jadi jangan lagi, kapan keluarnya dan nya Eh sabar dulu hancur negara, karena masih banyak, masih banyak yang belum tahu ini. Jumlah penduduk Indonesia, Indonesia 200 juta lebih, Yang nonton baru 15.000, masih Berarti masih kurang. Mas cuma sampaikan yang udah matang, jadi baru betul. Kalau aku masih tukang yang sudah matang, jadi nggak salah-salah lagi ya. tidak sama ya tangkap sama ditaruh di ke komaguru tidak sama ya tidak sama karena ini rananya irsus ya irsus inspekturat eh, khusus khusus yaitu usus eh, bagian kode etik ya penggunaan eh, jabatan kof, profesionalisme profesionalisme ya nah kalau timsus itu hanya eh, itu khusus di pidana yang yang dikeluarkan ya nah kita mau nunggu Eh, sa harus sabar menunggu hasil dari daripada tim susi ini seperti apa fakta yang sebenarnya yang terjadi kalau saya kan tidak tahu oke okay, ya ya kalau kompas ya mau langgar ya mau langgar kode etik ya mau langgar kode etik Makanya kita tunggu kawan karena belum ada ya sia semua thank you Eh, yang belum like-like, bagikan videonya kawan. Om, Komnas, kemana? Kalau Komnas Samkan kemarin sudah selesai. Anis-anis, Komnas Samkan sudah selesai, ya? Iya, Mama Isan, status Irjen Sambo itu masih aktif lah, masih aktif. Tidak dipecat, tidak. dipecat tidak. Eh, sama kayak Pak yang pun partai itu. Iya, kan masih aktif semua itu. Masih aktif kita doakan aja kawan ya kan apa yang terbaik lah pak bisa jadi kepoldir dengan dan eh, bisa kalau ini tidak bersalah bisa kenapa pak irjen Perdi ini adalah jenderal termuda ya saat ini di polri udah like dong sampai iklan empat kali pak mantap kali sama putra ya yang bersubsribe subscribe kawan ini kan malam minggu Bukan, bukan dua puluh tahun, bukan. sama putra, ya. Nyimak oke, siap. Ya, yang belum like, like kawan. Oh, malah. Oke, Mama Isa, monitor. Mama Asing. Irwan Sesuregar masuk. Daus yang pro-kurto hadir. Kau irik, oh masuk. Moses Fani, apakah pas ada puluhan yang Bisa jadi tersangka? Ah, saya tidak tahu itu ya eh, Itu hasil dari tim susah saja Kalau kita ini kan warga hanya bisa Melihat apa yang terbaru ya, Pro kontra kita hanya bisa melihat Tapi kalau saya pribadi Tidak bisa mengambil eh, suatu eh, kesimpulan Atau asumsi atau, Apapun saya tidak bisa begitu ya Salam dari Aceh masuk bang bangun nih siapa pa, yang masuk masuk malam minggu hadir di channel pemain ini malam minggu kira malam selasa ini eh tetanya malam minggu tapi cobalah malam satu teh enaknya itu singkong satu aja enak oh ini nih, kawan. Sampai, kera -kera ini kawan masa kala kala ini tersumbat hmm, enaknya Masuk-masuk, selamat bergabung semua. Irfan Kurnia masuk, Kenanda, Nanda, Tuti Mas Bojes, masuk semua selamat bergabung. Kita kan kalau saya ini ya kan belum tahu ini fakta sebenarnya. Ya kan? Karena ada pro kontra antara Eh, asumsi masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh polri ada masih ada perbedaan makanya ini terjadi perdebatan nah dengan itu maka turunlah tim sus yang dibuat oleh pak kapolri nah kalau saya nunggu dari hasil tim sus itu kawan ya kan Ronald era era Ere, Ere, eh cari di youtube ada di youtube itu ala sama masalah di Samudra. bisa mudah ada ya, silakan ya. Kita belum tahu ini seperti apa kejadiannya, karena masyarakat pro kontra, belum lagi itu apa autopsi, Ya, hasil autopsi kan masih ya satu bulan lagi lah itu baru keluar hasilnya, kan belum. Jadi ini tim sus ini masih terus bekerja. Jadi ternyata hari ini Pak Saepa Irjen Perdisambo itu diperiksanya di Mako Brimob, karena ini masalah adalah pelanggaran kode etik ya kan pidadanya itu tim sus itu tim sus yang kerjain kalau ini irsus ya yang itulah eh, rimba borneo jadi adanya asumsi masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh polisi yang awal-awal itu kan tidak sinkron nih makanya turunlah tim sus nih nah kita tunggu dari tim sus Kenapa tidak masuk tim Suspuma? tim Sus itu bentukan dari polisi, bukan kita. Mas Rian sabar. Kita lihat nanti ya. Itu kawan. Banjir negara masuk sorotan sel pikir sepian masuk. Iya, irjen polisi sambut, anu ya policy, eh, dibawa ke makobrimob di Kelapa II di Depok. Nah ini diperiksa di situ. Tapi bukan ditangkap, bukan. Kalau ditangkap berarti sudah tersangka. Satu batang lagi. Berarti kalau nginap di sana ya kan ditahan ke apa? Gitu ya? Gosong masuk Saya sudah like bang Tolong baca pendapat saya di atas bang Eh yang mana Didin terlalu banyak ini Didin didin coba di lagi lagi Di bawah Karena kalau naik ih, jauhnya ini di atas Tidak kebaca lagi sudah banyak ini Coba Didin diulangi apa itu Nah tiga menit lagi sudah hmm Ya, Irjen Sambo ini, Ini calon Kapolri nih. Kenapa, apa paling muda ya? Cuman MPS Live bisa ngobrol ya. Iyalah, oh, Atim Imin di Australia viral berita ini di TV swasta di sana. Oh, malah Memang ternyata memang sangat seriusnya. Sangat serius kemana-mana ini. Oke, okay, Andi berhasil. Nah, bisa jadi ya. Maer, ya berat juga kalau urusannya sama bintang dua ya. Bukan masalah beratnya Rimba yang kita kan belum tahu ini seperti apa kejadian sebenarnya kan belum. Apakah betul-betul seperti apa? Ya kan. Karena di sini kalau saya simak kemarin itu Pak Irjen. Perdi Sambo masih menyampaikan ini masalah harga diri keluarganya yang dilecehkan, begitu. Nah, ah. Ya kan, ini masalah harga diri, yang kepada istri, gitu loh. Nah ini sudah disampaikan berulang-ulang oleh Irjen Polisi Perdi, cuma kan berkembang di luar, ada yang berkembang. Nah, karena berkembang pro dengan asumsi masyarakat, presiden turun tangan memantau Kapolri. Makanya ini mau dicari kebenarannya yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu lihat tim sus. Siap, terima kasih, bisteknyaan Horas. Jendiam masuk. Mana tadi nih? bener lagi ke Aceh Mayur. Ya, nanti ya lah ke Aceh nanti Muhammad Habibi kalau benar ada baku tembak satu lawan satu menurut Pak Mayur, yang pernah turun ke medan konflik apakah bisa semua tembak atau sasaran eh, tergantung situasi tergantung situasi ya Muhammad Habibie ya tergantung ada yang karena panik ada yang karena baru nembak karena begini kawan menembak latihan nembak di lesan dengan nembak manusia itu beda beda Nah itu ya Jadi tergantung psikologis eh, Di suatu tempat Begitu ya Kalau saya jawabannya begitu ya Mama Habibi ya eh, Kayak saya dulu Pertama kali ketemu Guam itu kan Mau nembak jarak meter Itu berhentian berdenyut jantung saya Karena selama ini kan latihannya Nembak Tapi pertama mau Tumpur dengan gam dulu Berhenti Ya kan Jadi itu tergantung psikologis Ya, kuliner cek masih diperiksa. Ya, diperiksa dia, nu di, ya, di Mako Brumov, ya. Jadi tidak ditangkap kawan tidak. Johannesyrok monitor dilecekkan. Kenapa bukti CCTV rusak dan TKP dibersihkan? Nah, ini Yones, Johannes Yorgen, kita tunggu ya. Ini memang sudah ada begitu informasi. Sekarang sedang diselidiki oleh Timsus. Dan sedang ditisiliki oleh tim sus ya Jadi kita tunggu tim sus bekerja ya, Apalagi hasil autopsi yang kedua kemarin itu Ya kan autopsi ulang Nah ini kan masih menunggu 3 minggu 4 minggu ke depan hasilnya Ya kan semua Yakinlah yang benar itu akan benar akan terbongkar semua Kita semua menunggu Makanya kalau saya secara pribadi tidak bisa berespekulasi Tidak bisa saya eh berasumsi karena takut muncul fitnah. Ya kan? Saya meyakini bahwa dalam hal ini tim sus yang dibentuk Pak Kapolri akan bekerja untuk mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi. Mas Jaswan, Pak Mayur, kalau KSKM50, nah KS50 juga kan? saya nggak terlalu paham ya. Karena sama juga hampir sama pro kontra ya. Ama putra iklannya sampai lima kali, eh, aku buat lagi enam ini. Ya. Sebentar lagi dia jadi enam. Ah, ini ntar lagi keluar 6 Karena ada satu juta persen nggak percaya. Anda. Nah, itulah ya, kayak Ya silakan ya kawannya. Kalau begini kawan, kalau keadilan tidak ada di dunia, yakinlah di saat kita mati semua keadilan akan muncul itu bagi yang percaya akan keadilan Tuhan. Itu aja. Siap, kita, gitu, kito gitu. ya tidak bisa ya, karena begini kawan, saya ini yang saya khawatirkan, kalau saya salah ngomong, muncul fitnah, ih, dosa itu dosa, ih, nah, kecuali saya ada di kejadian dan tahu persis saya bisa ngomong, ih. tidak cuma baca berita di sini, dengar dari sana, dengar dari sini, nah, kemudian muncullah tim susen, dibentuk pakapul ya, kalau saya ngikut itu. Ya, selamat bergabung semuanya. Yang baru bergabung yang belum like-like. Iklannya pinjaman. Pinjaman lain. <tik> ya. Iya, Ronald Erafon. Ya. Kita tunggu saja nah kenapa banyak sekali ini eksplikasi liar terkait Barada E begini, begini, begini nah, yang saya taunya sekarang Barada e sudah jadi tersangka yang sebelumnya adalah pahlawan sekarang kok malah jadi tersangka itu yang sudah kita paham kalau berita-berita awalnya kan Baradae ini melalui kuasa hukumnya bahwa Baradae adalah pahlawan tapi sekarang setelah Barada e ditetapkan jadi tersangka karena eh, terlibat pembunuhan ya yang spontan itu kepada Almarhum berikan Joshua. Nah ini katanya sudah mulai mundur nih anunya, karena sudah ter, anu ya kan. Amat putra sambil nonton bola tonton, eh, tonton, tonton nonton lah. Oke mantap. Oh, iklannya mantap. Saya nggak nyukir. Semua bermanfaat dan ayo, mantap. Itu iklan itu kan informasi juga itu iklan iklan itu informasi. Ya kan makanya yang belum like like masa yang iklan eh, Masa tidak tombol seribu orang yang lain kawan? Ika renge. Iya, asar tanjung. Pengacara berada mengundukkan diri. Ya, kan sudah jadi tersangka mau bagaimana. Gus sudah masuk. Penasaran enggak apa nih? Lakukan wajudan Semarang. Enggak terjadi secara di Semarang nah Kita juga tidak boleh bernegatif thinking itu, kawan. Oh, malek jangan ya, penasaran deh, makanya yang belum like-like karena semua yang like dan subscribe ini video, aku panjang umur lancar rezekinya kawan ya kan, ya nonton doang, aku juga ya kalau cuma nonton juga, aku doakan oke ya. oke eh karena Bapak ini bisa masuk ini, saya sama pas Sembo dia istri Eh, siapa yang bilang begitu, Ati Mimin? Siapa yang bilang pasam bodohan hati istrinya? Ini yang aku bilang ini. Terlalu banyak di luar ini spekulasi cerita yang menjelekkan seseorang yang dia tidak tahu. Jadi, eh, kita tidak boleh begitu, kawan. Ya kan, kita kan nggak ngerti eh, seperti apa eh, kegiatannya istri pasam, kan Kita tidak tahu. Masa kita harus Mau asumsi bahwa begini begini begini, nanti fitnah dosa kawan dosa, nggak boleh, ya kan? Antas masuk, tekro eh, tekin tekin tak dari tadi kawan. Ya, itu yang baru kita ketahui ya, ya kita sudah ketau. yang sudah ditangkap dan tersangka berada E ya nah, makanya kita sabar saja menunggu mau, mau hasilnya dari tim Susah ada caca Iya ya ini istri pasamu kan belum diambil keterangannya ya karena informasi yang saya baca-baca di media itu kan masih trauma ya masih trauma tapi suatu saat itu akan di semua akan diperiksa karena siapa yang ada di kejadian dalam penyidikan pasti ada pemeriksaan tunggu aja nanti iya kan, semua yang terlibat dalam situ kan akan dimintai keterangan oleh penyidik nanti ya tim sus, jadi kita sabar saja kawan. yang penting kita tidak berasumsi terus oke, Kejora Taylor masuk selalu gabung. soal korupsi apeng, 67 terliung, kalau seru eh sabar, nanti kita naikkan juga itu si apeng iya, arti miming, ya, kita ini banyak dicuci, otak kita digiring untuk Mengikuti kemauan yang berasumsi ya, masa ada di situ dibuat video-videonya, cerita-ceritanya bahwa istrinya pergi sambung begini-begini begini, itu jangan langsung dipercaya kawan ya, jangan nanti terikut-ikut kita anu dalam fitnah ya, jangan ya, kalau saya percaya sekarang ini tim sus yang sedang bekerja seperti arahan dari eh, sama sampai polri, kita tunggu aja hasilnya Timsus kalau yang sekarang di Makbrimob ini. Irgimper Perdesambo dalam rangka untuk pemeriksaan karena pelanggaran profesionalisme ya kode etik. Jadi yang yang yang periksa itu IRSUS, ya IRSUS ya, bukan TIMSUS. Kalau TIMSUS beda lagi, ya kan? Ya TIMSUS itu khusus ya khusus dibentuk khusus oleh Kapolri dipimpin oleh Wakapolri. Jadi kita tunggu aja di situ kawan, ya kan? Ya jelas di sini Pak Erjen Sambo kan, yang namanya juga uh, apa molecek istri apa semua kan, ya pasti sakit lah. Tapi di situ juga Pak Erdi Sambo sudah mengucapkan juga uh, Bola sungkawa kepada mantan ajudannya ya. Makanya kita mau ya tunggu aja ke tim, Tidak ada lagi yang bisa kita buat sekarang. Kau menunggu daripada kita berasumsi liar, kita bor spekulasi liar. Takutnya jatuh fitnah, eh, dosa kita, kawan, dosa. Karena kita membicarakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Iya, kan? Nah, kalau pengacara kan bisa, ya, terserahlah pengacara itu berasumsi karena ada mungkin fakta-fakta. Kalau saya ini kan bukan pengacara, jadi, ya, tidak bisa ngomong kayak pengacara, guys. Sedikit lagi, nih. Eh, yang belum like-like, kawan, iya, setelah seribu lah, ini sudah 844 ini, guys. I kering seki masuk gesam sudah masuk yang mau ini dibongkar silakan bawa kelapa ayam putih dan beras ketan <guluh> oh meleh, apa itu bagian komandan mirip pesulat merah ii iya kah Negara ya. Sudah ganti Biar bicara bukan lagi sih Sudah naik kelas ini Surah 16 Anto masuk Jadi saya mengajak kepada Saudara-saudaraku semua Ya kita tunggu saja kita monitor ya eh Apa hasil dari Tim Sus Jadi ternyata hari ini dari Darindaibahho boleh dong bang pakai praduga secara logika Melalui mengikuti dari al pernyataan dari polri Kompolnas, kemenasan dan bukti-bukti dari kuasa hukum Ya bisa itu praduga ya Tapi biasanya itu yang alih-alih lah Seperti pengacaranya apanya Kalau saya bagaimana Tidak tidak pandai saya masalah bahasa hukum Ya kan? Nah, begitulah dari Nebaho Jadi itu biasanya itu yang bisa bicara-bicara begitu kan eh, kuasa hukumnya nah, karena dia paham masalah hukum-hukum ya kan nah kalau kita yang begini orang umum eh takutnya salah-salah eh mak, kalau orang hukum dia tahu oh hukumnya saya berbicara berdasarkan hukum begini-begini-begini nah itu kalau kalau dari eh, pengacaranya kuasa hukumnya itu, itu dia lebih paham. Yang maksud saya itu kita ini loh, yang netizen ini, jangan sampai kita membuat suatu asumsi yang liar, yang salah gitu loh. terus nah. kecuali kecuali anu kuasa hukum, nah silakan karena dekat dengan itu perkembangannya membuat oh asumsi begini, nah itu itu kalau kuasa hukum tidak ada masalah kalau bagi saya. Yang saya perma anu sampaikan kepada kita kita semua yang bukan kuasa hukum, yang bukan apa ya. Aitu, nah, tapi itu eh, kita nitising ini seakan-akan nitising 062 adalah nitising yang maha benar katanya begitu. <laughs> eh pokoknya kalau ada ahli-ahli hukum yang berbohong, siapa yang berbohong? Ingat masih ada Tuhan di atasnya kawan. Itu aja ikernye. Eh kawan tanah Ukraina hadir, ternyata di Indonesia masalahnya lebih berat daripada di Ukraina. Bagaimana <laughs> Ukraina udah alangkah suka asar Tanjung? LSPK ya. Oh ya betul, adek ya, sudah saya baca ya, itu tidak ditahan ya, tapi diperiksa. Nah ini saya ganti judulnya nih. Diperiksa di, di Makobrimob ya Diperiksa Nah ini saya ganti aja judulnya nih Biar tidak salah paham orang Diperiksa di Makobrimob Diperiksa di hmm. di ya Oke Simpan dulu ya viral akhirnya Irjen Perisambo diperiksa di Mako Bribob. jadi yang periksa itu Irsus bukan tim susah Irsus oke okay. okay. thank you Reset Putra masuk ayo 100 like kawan Itu nih, ini. I, ini sudah 872 masih kurang 128 yang like ini like dulu lah kawan Ya sir, masuk, ini sedang bersembul lagi ini kasus viral terus di TVTV ya. Instansi langsui saya ini kenapa saya tidak berani berasumsi karena saya takut muncul fitnah karena saya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Ini kalau saya kawan makanya saya mengajak juga kepada saudaraku agar jangan berasumsi sendiri berespekulasi sendiri yang sekiranya bisa muncul fitnah beda dengan kuasa hukum kalau kuasa hukum kan dia mengikuti per detik. dia ngomong lagi nah kita dengarkan, oh kuasa hukum ini ngomong begini, oh kuasa hukum ini ngomong begini, karena dia berbicara berdasarkan hukum, kalau kayak saya ini ini tidak bisa takut saya tiba-tiba saya bilang, si ini salah, si ini benar nah, ternyata tidak begitu iya kan makanya kalau saya pribadi, saya tidak mau takutnya fitnah makanya saya mengajak ke yang namanya mengajakkan, boleh ikut ajakan saya boleh tidak, nah, gitu hanya untuk mengingatkan, jangan sampai kita berasumsi sendiri akhirnya muncul fitnah itu aja sebenarnya, itu niat saya begitu iya kan Iya Adil Putra masuk kok. Nah itu saudaraku tas news wijaya dia begitu aja kalau saya pesannya kalau ajakan saya diikuti boleh tidak diikuti juga boleh Nah begitu. Bahwa yang krisik masuk. Asertan yang selesai diperiksa pak VH, tidurnya di mana Pomer? Nah itu tidak ku tahu. Apakah tidurnya di Mako atau pulang ke rumah belum tahu ya. ama putra masuk. Oke, sedikit lagi like nih kawan. Iya udah masih ribu yang like ini. Yuk yuk yuk kurang 102 yuk Gas gas. Amat putra Lo lama hadir. Sambo Abdul Latif masuk. Iya kalau pengakuan dari Pak Sambo kan itu kan polisi yang kepada istrinya. Nah itu yang kita tahu. Tapi muncul bahwa itu bukan pelecehan, ini asumsi dari eh, kuasa hukum Brigadir Joshua. Nah, untuk membuktikan itu semua, kalau saya pribadi, menunggu hasilnya dari tim Susi itu kalau saya. Tapi dulu. Iya, jadi kifli kalau saya ini kan sniper tahu-tahu ya kan? Tahu lah. Hmm. Iya, Dreambar Borneo Ayo, oh, ditahan di markas Brimo Iya, kayaknya itu ya Bulu ya Ambil caca masuk Ambil Latif masuk Yang belum like like, kawan bagikan videonya Ini udah 905. kurang Kurang 95 ini ya Top Global, Bang, boleh bertanya, boleh kawan silakan. Silahkan Bukan ditahan, diperiksa Barusan tadi ya, bukan ditahan Bukan ditangkap, bukan ditahan Itu tadi dari telekomferensi ya atau coba aku sekali lagi ya Ini nih, per, pendengarkan lagi sekali lagi Apa namanya mah Susah ya Sabar kawan Bunda tadi udah nyari itu Jadi Irjen Sambot di bawah Komako Brimob itu judulnya Kompas TV. Aku sangat benci berbahasa Inggris. Karena setiap pengucapan bahasa Inggrisku salah. Ah, di bawah ya, kok berumur. <coughs> Ya, berikut telah Jadi, saya pernah Masih, ya S -s Saya dengan So, kensus Kalau kali ini masih mendalami Proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian kebanyan jadi tim sus ini kerjanya adalah pro-visitia ya, tapi sesuai dengan arahan Bapak Kapolri selain tim sus, ada juga inspektorat khusus seperti yang sudah sampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam bahwa inspektorat khusus eh, sudah melakukan komunikasi terhadap 25 orang dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus yang dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketiga profesionalnya di dalam melaksanakan olah tkp pada malam hari ini ya saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan awas khusus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya terhadap perbuatan Dirjen S. Hmm. yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir C. Nah, okay. nah, di rumah dinas dari Propam Polri nah, dari hasil pemeriksaan fase atau isu inverter khusus nah, terkait penyebab masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari tersebut dan beberapa bukti dari Irsus menetapkan bahwa Mereka, ya. Tidak fokus di dalam olah TKP Oleh taranya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus Yaitu di Korblimopori ini masih berproses sergankang. Ya, sekali ini masih berproses. Kami minta untuk sergankang bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan kalau, ifsus, masalah, hmm. kalau tim fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau timsus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah hmm. atau scientific. Ini masih juga berproses. Apabila nah, sudah ada istilahnya uh, update yang terbaru baik dari espetrat khusus maupun Yesus nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benerah, ya dengan proses pembuktian secara ilmiah karena dua konsekuensi ya baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya dan juga konsekuensi secara jurnius harus bisa ditanggung jawabkan nanti pada saat sidang dari itu yang biasa sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini ya ada pertanyaan pak? Pak, dong, Pak siapa? Pak Komisar. Siapa yang tersangka? ya? dulu kalau tersangka itu siapa yang menangkap? PS. Ya bu, yang saya katakan kan dari tim sus, ini kan irsus, makanya jangan nanti salah. Jadi tidak benar, tidak apa, tidak benar, tidak Nah kita cukup cuma Kemudian suara samping sama kita lebih fokus ke tim susnya ya karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki di tanggung jawaban keadilan ya jadi sarah saya kan? ya untuk mana kita tampilkan kembali belum tahu ada saya tidak mau menyampaikan Saya menunggu. Betul, betul, Kerja, tesis, selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan satu konferensi. Ingat, kalau salah yang memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Masa kejuruhi, konsekuensi ke ilmuwan. Oke, Oke, oke, oke. Oke, bapak, bapak. Bapak, bapak, oke. Nah, jadi sudah makan jelas kawannya tadi ya ya semakin jelas tadi jadi kita tunggu saja dari oh uh, Tim sus. jadi di sini tidak ada ditangkap, ya tidak ada ditahan, cuman diperiksa di Makobrimob. hasil ya, oke okay, putir, yang belum like like bagikan videonya kan, eh, like dulu. Mama Isa monitor. Nah, kita semua akan dengarkan nanti pada saat tim sus ya, di tim sus, ya. habis paket kami breaking news Kompas TV terkait pemeriksa Ma. Eh 65 lagi guys eh eh kurang 62 ini yang belum like eh mana nih? Abdullah monitor make masuk yang belum like like kawan bersampai seribu lah ini sisa sedikit ya yang belum bagikan bagikan jadi intinya hari ini adalah ya irjen polisi Verdi Sambo diperiksa di, di Makobrimob karena masalah profesionalisme artinya yang yang periksa ini adalah irus eh irsus ya irsus hmm. tapi Tim Sus, kita tunggu dari tim Susnya nih. Ya. Itulah Yasir, yang belum like, like dulu lah biar semangat ini, guys. Sisa 55 orang ini mana ini? Banyaknya ini, ikaring ring. Nah, susahnya ini. Ustadz Romi, masuk bergabung. Yang belum bergabung, silakan ya, yang belum like, like, bagikan videonya, kawan. Iya, ikut biar semangat ini. Karena siapa pun yang live videoku, siapa pun yang subscribe, oh male. Ku doakan panjang umur, lancar rezekinya dan sehat semuanya. Itu doaku. Hmm. Si Marmata, si, si Brigadir J, siap. Kopinya sudah habis nih. Baik, monitor. Ya yang belum like, like kawan kurang 40 orang nih mana yang 40 orang nih yang belum like pokoknya siapapun yang like ini videoku, siapapun yang subscribe ku doakan semua berlipat ganda hartanya panjang umur lancar jikinya sahabatku semua terbaik sip ya. yang belum subscribe juga ya udah lama nggak mampir ke sini undang mendengar itu bang Fahmi juga udah lama ini nggak nongol makanya ku cari cari kok nggak nongol Iya kan jadi itu intinya ini kawan Irjen Polisi Sambo tidak ditangkap dan tidak ditahan nah, ya kan dalam hal ini Yaitu Polisi Sambo itu diperiksa ya diperiksa dimakobrimob oleh irsus bukan timsus artinya ini masalah profesionalisme dalam melaksanakan uh, dinas artinya mungkin kode etik ya yang pertama yang kedua kita tunggu hasil kerja daripada timsus yang terus bergerak semua sekarang mudah-mudahan terkuat fakta yang sebenarnya ya kan itu kurang 20 orang, guys. Ya, kalau ada yang bisa ngisi-ngisi ini juga ini. Ini isi ini. Susiabas mana Suciabas? Oh, enggak ada. Kurang 20 orang ini belum live. Rimba masuk. Itulah bapak Misalnya sampai ketemu di Pengadilan Nahjurat Muslim Army masuk Selamat datang Salam hormat, salam santun yang baru bergabung ya Makanya kenapa saya Tidak mau berasumsi karena Kenapa saya tidak mau berasumsi saya tidak mau uh, berespekulasi karena saya takut fitnah kawan ya karena saya tidak tahu permasalahan ini seperti apa yang terjadi ya makanya kita sama-sama menunggu sajalah ya ya kita doakan almarhum berganding Joshua semoga diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Tuhan kita doakan juga brigadir eh, Baradae eh, mudah-mudahan selalu sehat kita doakan ya Irjen Polisi Sambo dan istrinya kita doakan semuanya baik-baik kebenaran akan terungkap nanti kita lihat di pada saat kerja tim sus ini karena kita belum tahu ya hindari kita membuat Pemikiran negatif yang kena uh, apa yang kita dengarkan. Gitu kawan. Kurang 8 orang ini mana 8 orang yang belum like? Kurang 8 guys. Ya kan? Like-like kawan. Pokoknya siapa pengen like ini video kuku doakan panjang umur lancar. Jekinya berlipat ganda hartanya. Amin. Irwan Adi dari Museum Kota Tua masuk, ternyata ini malam Minggu guys, kukira malam Selasa ding. Mama Iksan monitor, Wan alamat masuk. Oke kawan, sudah tombol seribu ya, Selesai perjanjian sekitar nih. Terima kasih, Adapun kesimpulan dari video saya, yang pertama adalah Irjem Pirdisambo itu diperiksa di Makobrimob oleh Irsus Bukan ditangkap, bukan ditahan, itu yang pertama Yang kedua Tim Sus masih bekerja, Tim Sus ini kepada arah pidadanya Maka kita semua menunggu dan bersabar dari uh, telekompres Mabes Polri di waktu-waktu mendatang. Yang ketiga, saya secara pribadi tidak berani berasumsi, tidak berani berspekulasi terkait kasus ini, karena saya takut muncul fitnah keluar dari mulut saya, sehingga saya hanya bisa mengajak kepada saudara-saudaraku, agar kita jangan membiasakan berspekulasi sendiri, berasumsi sendiri, untuk menjelekkan dan memudarkan suatu permasalahan masalah kuasa hukum itu hak dia karena mengikuti ya ini saja kawan kita doakan kalau saya pribadi mendoakan semuanya yang terbaik baik itu almarhum Brigadir Joshua baik Barana E dan seluruh yang terlibat di dalamnya termasuk istri Irjen polisi sambo termasuk Pak Sambo, saya doakan semuanya sama, yaitu agar diberikan keselamatan, kesehatan, umur yang panjang dan berkualitas, dan di rumah dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Dan biarkanlah kebenaran ini terungkap lewat tim Susi yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Apapun hasilnya kita akan lihat. Kalau ada yang tidak benar dalamnya, ingat Tuhan Maha Adil kawan. Demikian tetap semangat.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 Oke, okay. selesai so, saya